Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Fajara Official 2022. Sekarang kita jalan-jalan ke Jawatan. Tempat ini kemarin pernah didatangi oleh Ria Regis. Sekarang tempatnya ini indah seperti hutan tapi terawat-terawat gitu. Kita lihat setelah ini ya.